Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar? Kalian semua seluruh subscriber setia hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like dan yang udah ngeser-ngeser semua video-video kita. Dan mudah-mudahan kebaikan kalian hari ini akan mendapatkan limpahan rahmat dan rezeki serta segera terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online. Amin. Oke okay, hari ini Aku pengen ngasih tahu ya Apa yang harus kalian lakukan ketika kalian terjebak Di dalam dinamika aplikasi Pinjaman uang online dan hari ini banyak dari teman-teman kita itu yang sedang terjebak lebih dari satu aplikasi pinjaman uang online. Tentunya ini akan membuat kalian gelisah, merasa serba salah dan mungkin emosinya hari ini sedang labil banget, ya kan pemikirannya terpecah serta konsentrasinya nggak mampu lagi untuk mencerna mana yang baik dan yang buruk. Dan mungkin hari ini banyak yang sedang panik berlebihan. Apalagi yang sudah sempat gali lubang tutup lubang Lantas apa yang harus kita lakukan bang untuk menghadapi masalah seperti ini Oke baik yang belum menekan tombol like nya silahkan ditekan dulu tombol like nya ya Supaya aku lebih semangat lagi untuk memberikan semua informasi dan edukasi terkait tentang masalah aplikasi pinjaman uang online jadi yang hari ini sedang bermasalah dengan beberapa aplikasi pinjaman online. Dan kebetulan hari ini dengan segala macam alasan dan kemampuan kita memang belum benar-benar sanggup. Untuk menyicil dan melunasi satu persatu permasalahan hutang di aplikasi pinjol ini. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah berhenti untuk panik berlebihan. ya Itu sudah harus kalian lakukan. Jadi kalau kalian hari ini masih tetap uh, memikirkan sesuatu yang hari ini belum tentu pasti terjadi, dan hari ini kalian masih tetap memperburuk keadaan ini dengan cara uh, gali lobang, tutup lobang, dan ini itu segala macam. Sudah pasti nanti kalian akan tambah pusing, ya kan? Jadi, kontrol hari ini kepanikan kalian terkait tentang debt collector lapangan yang katanya pengen datang ke rumah, yang pengen bawain Pak RT dan Pak RW untuk ngejeputin hutang ke rumah kalian. Yang sebenarnya hari ini nominal juga nggak banyak-banyak banget, ya kan? Paling ya kalau untuk di tahap peminjaman awal itu rata-rata itu di bawah 2 juta rupiah. Jadi stop untuk panik berlebihan ya kontrol semua pemikiran kalian. Jadi kalau hari ini kita masih terus-terusan berpikiran yang negatif dan yang aneh-aneh. Maka nanti hasilnya pun akan ikut negatif. Padahal ketika kalian bisa melewati satu persatu permasalahan ini ya masalah ini nggak besar hari ini menjadi besar karena kita terus terusan menakut nakuti diri sendiri karena kita terus terusan membaca pesan pesan dari mereka dan hari ini kita masih mencampurkan ketakutan kita dengan situasi kondisi ekonomi kita hari ini jadi ketika kalian menghadapi masalah seperti ini yang pertama kontrol kepanikan kalian dan yang kedua berhentilah untuk gali lubang tutup lubang. Ingatlah setiap aplikasi yang hari ini sedang kalian gunakan atau mungkin kalian pengen pinjam lagi di situ untuk membayarkan hutang di aplikasi yang lama dengan cara menambah hutang di aplikasi yang baru. Ingat, setiap aplikasi yang hari ini kalian berhasil gunakan sudah pasti ada biaya denda, bunga, biaya platform, biaya penagihan, ini itu segala macam yang nantinya akan membuat kalian tambah panik, tambah pusing. Ya kan. dan terkait untuk aplikasi pinjol ilegal pinjol ilegal itu tidak ada sanksi hukumnya tidak terkoneksi ke selik OJK tidak memiliki debt collector lapangan hanya saja kalian harus menyiapkan mental kalian ketika mereka melakukan penyebaran data ketika mereka menyebarkan fitnah dan kebohongan ini itu segala macam ke seluruh kontak yang ada di handphone kalian dan ini terjadi sudah cukup lama Kalian tidak perlu merasa malu. Kalian tidak sendirian, dan alhamdulillah, hari ini sudah banyak orang-orang yang berhasil menata kehidupannya menjadi yang lebih baik lagi ketika sudah disebar data oleh aplikasi pinjol. Kalian tinggal jelaskan saja satu persatu permasalahan kalian kepada orang-orang yang hari ini mendapatkan data pribadi kalian setelah diedit-edit sedemikian rupa. Jelaskan yang melakukan ini adalah aplikasi pinjol ilegal. Yang hari ini sedang diberantas habis-habisan oleh pemerintah khususnya pihak kepolisian Jelaskan seperti itu Oke ketika kalian sedang terjebak dengan masalah aplikasi pinjol ilegal ya, Ketika kalian bisa melewati masalah tertinggi ini khusus untuk aplikasi pinjol ilegal Ketika kalian bisa melewati satu persatu permasalahan ini khususnya untuk yang diancam di sebar data untuk semua aplikasi pinjol ilegal yang sudah melakukan penyebaran data tidak perlu dibayar lagi Karena sudah pasti fix mereka itu adalah aplikasi pinjol ilegal Oke baik itu untuk di aplikasi pinjol ilegal Sekarang bagaimana bang ketika kita terancam gagal bayar untuk di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Oke okay, untuk aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang sudah terkoneksi ke Slik OJK maka kita sudah pasti akan terkena Slik OJK dan bagaimana cara membereskannya kembali ketika kalian sudah bermasalah di aplikasi pinjol ini kalian tinggal bayar saja hutang-hutang kalian di aplikasi pinjol tersebut jadi aku pengen mengingatkan agar untuk tetap menjaga dan merawat nomor handphone kalian karena itu merupakan salah satu kunci untuk bisa masuk kembali dan login kembali di aplikasi pinjol tersebut. Kita nggak pernah tahu, besok lusa mungkin kita punya rezeki yang lumayan dan kita mampu untuk membayar hutang, tapi nomor handphone tersebut sudah terblokir atau mungkin mati, maka kita akan kesusahan untuk melunasi semua hutang-hutang yang ada di aplikasi pinjol. Jadi aku pengen mengingatkan agar untuk tetap merawat nomor tersebut Itu yang pertama Dan yang kedua untuk aplikasi pinjol legal OJK ini Tidak semuanya memiliki debt collector lapangan Hanya ada beberapa aplikasi pinjol saja Mungkin seperti kredit pintar, finmas, tunayku Tunaiku juga masih untuk daerah Jabodetabek saja karena memang aplikasi Tunaiku itu masih hanya untuk Jabodetabek. Selain dari Jabodetabek itu belum ada karena memang mereka tidak membuka fasilitas layanan pinjaman di luar Jabodetabek. Terus untuk e, beberapa aplikasi pembiayaan ya seperti aku laku kredivo dan lain sebagainya itu memang sudah punya debt collector lapangan Lantas apa bang yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan debt collector lapangan dari beberapa aplikasi yang tadi abang sebutkan Aku pengen mengingatkan untuk tetap tenang dan tidak panik ya dan tidak menciptakan pemikiran yang negatif ya Bahkan hari ini banyak dari subscriber kita tuh yang sudah memang ketemu langsung sama beberapa aplikasi-aplikasi yang memiliki debt collector lapangan itu mengaku jauh lebih enak banget. Ketika kita ketemu langsung sama debt collector lapangannya, loh, kenapa seperti itu? Karena kita sudah lagi tidak lagi bertanya-tanya, ya kan? Karena kita sudah ketemu langsung sama pihak debt collector -nya. dan kalian jelaskan bahwasannya memang hari ini kemampuan penyicilan dan pelunasan itu kita memang belum mampu. Lantas, apakah aplikasi pinjol yang tadi memiliki debt collector lapangan akan melakukan keributan? atau mungkin mengambil barang-barang atau mungkin ini itu segala macam yang sudah melanggar ketentuan hukum jawabannya tidak ya karena hari ini OJK juga sudah kembali berbenah dengan pimpinan yang baru selamat ya untuk pimpinan-pimpinan OJK yang terbaru semoga mudahan permasalahan aplikasi pinjol ini segera bisa terbereskan sehingga tidak ada satupun uh, orang yang merasakan kerugian ya kan jadi untuk debt collector yang hari ini Kunjungan ke rumah kalian itu tidak boleh melakukan hal itu, ya kan? Karena sudah pasti itu akan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dan kalian juga punya hak untuk mempertanyakan kartu identitas yang kedua, kartu sertifikasi, dan yang ketiga, kalian punya hak untuk meminta surat kuasa penagihan hutang di aplikasi tersebut, ya. Dan pertanyakan saja itu untuk menghindari yang namanya penipuan. Dan aku pengen mengingatkan untuk kalian yang mungkin sudah punya uang ya Yang pengen mungkin uh, melakukan pelunasan itu Aku me aku menghimbau kalian untuk tetap melakukan pembayaran langsung dari aplikasi Untuk menghindari tindak tanduk penipuan Dan rasanya jauh lebih aman ketika kalian mampu untuk melakukan pembayaran langsung kepada aplikasi Dan akhirnya langsung bisa kalian lihat ketika kalian sudah melakukan pembayaran Inti untuk mengantisipasi uh, adanya lagi korban yang mungkin tertipu, ya kan jadi jauh lebih aman ketika kalian bisa melakukan pembayaran langsung melalui aplikasi.